Selamat datang di channel Wong Sundo. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang dasar perspektif channel Wong Sundo, seperti sudah pernah dibahas di profil channel Wong Sundo, bahwa tagline channel ini adalah "Perspektif, Refleksi, dan Praktikal". Nah, dalam arti praktikal tersebut, bahwa perspektif dan hasil dari refleksi... Jian terhadap diri sendiri tersebut haruslah dapat dipahami dan diamalkan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dapat dimengerti manfaatnya sehingga dengan sadar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penjelasan perspektif perihal-perihal agama Islam, karena agama Islam itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh karenanya harus bisa dimengerti dulu sebelumnya setidaknya untuk diri saya dan keluarga saya dari semua sisi baik dari hukumnya, hikmahnya dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari dan masa depan kenapa masa depan? karena dalam islam pun banyak sekali menceritakan tentang masa depan-masa depan, -masa depan yang tidak terbayangkan sekalipun contohnya surga dan neraka dan harus dipahami agar dapat diamalkan dengan penuh kesadaran bukan suatu paksaan karena kebanyakan orang akan melakukan atau mengamalkan sesuatu jika ada manfaatnya dan juga akan meninggalkan sesuatu jika ada akibat buruknya atau jika tidak ada manfaatnya Seseorang tidak akan mau minum obat pahit jika tidak tahu manfaat dari obat tersebut yang akan menyembuhkan penyakitnya. Juga orang tidak akan memegang bara api karena sudah tahu tangannya akan ikut terbakar dan sakit. Bahwa penyakitnya akan sembuh dan tangannya akan sakit itu adalah karena dia paham dan menyadari hal tersebut. Tidak perlu dipaksa dan tidak perlu harus diberitahu pun, dia akan meminum obat pahit tersebut dan tidak akan memegang bara api. Itulah yang mendasari penjelasan-penjelasan mengenai sholat, puasa, dan sedekah atau zakat, bahwa sholat, puasa, dan zakat ini harus dapat dipahami manfaatnya dan akibatnya untuk kehidupan kita. Masa sekarang dan masa yang akan datang, khususnya di dunia ini dan tentunya di akhirat kelak. Doktrin-doktrin dan dogma-dogma tersebut akan menjadikan orang seperti robot, bukan sebagai manusia, makhluk berakal. Robot tidak mempunyai inisiatif. Oleh karenanya para pencipta robot itu sekarang sibuk untuk menciptakan Artificial Intelligence. Agar robot-robot itu memiliki inisiatif, artinya jika orang itu tidak punya inisiatif, maka dia tidak intelligence, tidak akan cerdas, tidak menggunakan akalnya, hanya insting saja, seperti hewan. Karena memang dogma-dogma dan doktrin-doktrin itu akan membuat inisiatif-inisiatif tersebut menjadi mati, terkubur. Membuat orang-orang sulit berpikir untuk bertafakur dalam mencari hikmah-hikmah dan hidayah-hidayah. Karena manusia itu perlu dan membutuhkan semua pikiran positifnya yang berasal dari hikmah-hikmah dan hidayah-hidayah tersebut dalam melawan hawa nafsunya atau jihad al-nafs. Bukan menggunakan dogma-dogma yang tadi melawan dirinya untuk bangkit dan bangkit ini membutuhkan inisiatif untuk bangkit dan inisiatif ini membutuhkan pemahaman dan kesadaran dalam diri orang tersebut dan dengan diri kita memiliki pemahaman dan kesadaran tersebut dengan sendirinya kita juga dapat mengajarkan dan meneruskan kepada anak-anak kita contohnya jika kita tahu apa yang akan terjadi dengan sifat malas sedikit pun maka kita juga tidak akan mau anak-anak kita mempunyai sifat tersebut tapi diri kitanya sendiri harus tidak punya sifat malas karena Allah itu maha adil maka semua manusia itu harusnya dapat selamat semua kalangan tidak hanya yang sekolah tinggi saja semua orang dapat Menangkap hikmah-hikmah dan hidayah-hidayah tentang Islam ini. Oleh karenanya, penyampaian pemahaman-pemahaman tentang agama itu haruslah disampaikan dengan cara damai, dan bukanlah dengan ceramah-ceramah kebencian. Harus tertanam di hati, dengan rasa, bukan dengan amarah dari kebencian-kebencian tersebut, dan juga harus dapat dipahami. Dan diamalkan, dipraktekkan oleh semua kalangan tersebut, dan ternyata semuanya diawali dengan doa dan solat, lalu dikuatkan dan dilatih dengan puasa, dan dibersihkan, dibilas dengan zakat dan sedekah. Pertama, kita belajar mengimani, lalu kita belajar untuk mempraktekannya. Sehingga kita bertakwa, lalu kita berbagi dengan melawan sifat-sifat buruk tersebut. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, kita hanya dapat mengandalkan diri kita sendiri hingga akhirnya kita terbiasa untuk selalu dalam kondisi yang positif dan menjauhi semua yang negatif, mencintai kebenaran semata demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjalankan hikmah-hikmah dalam kehidupan keseharian dan tanpa terasa semakin banyaknya hikmah-hikmah yang kita jalani menjadikan diri kita seperti para sufi atau para filosof yang berasal dari bahasa Yunani, lain dan Sofia yang artinya pecinta wisdom, kebijaksanaan, atau pecinta hikmah. Demikian pembahasan episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anda. Simak juga video-video lainnya. Anda dapat like dan bagikan video ini dan subscribe channel Wong Sundo untuk mendapatkan update video terbaru dan membantu meningkatkan keberadaan channel ini. Mohon maaf jika adanya kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.